Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Untuk pemirsa yang dimanapun berada Kali ini untuk eh, Menguak jin, Mengganggu tidur Begitu Mana nanti jawabannya Kita langsung mediatorisasi itu bagaimana nanti jawabannya Orang tidur Ini langsung saja Saya bisa ngomong ya, kita dari ting untuk menguak misteri tim pengganggu tidur itu apa ulah, ulahnya itu ya untuk mengganggu orang tidur, mengpurukan dia cuma untuk menguak misteri saja, sebenarnya menguak untuk orang tidur itu, biar bagaimana Karena orang tidur itu ragiian itu, apa namanya kayak rasanya diikat, terus susah bangun, pak itulah namanya itu ya, biar napa? menanyakan, menguak informasi saja. Apa, ya gitu? apa itu olahnya itu hai, milih hai, hai, Kenapa itu Apa itu hai, itu hai, apa hai, Jadi itu tukasnya apa? Paket, apa peralatannya ini sehingga orang kamu masuk dan nggak bisa bangun itu? Ya. Untuk seniun seniun itu nggak tekan orang mau tidur biar nggak istilahnya tak kalah ketidihan itu apa bukan tekan cuma harus tidur selain berdua ini ada lagi oke okay. ...nya hidup. ya terus tidak ya, orang itu tidak berada doa. Din itu buka gitu, aku tak itu aku berhubung. Bunyok yang bunyok aeh, iya itu yo itu keren terus kok dapat ini ya, Yang lebih kuat selain itu, oh no. bisa dilihat dipanggil akurawani untuk bekerja berarti dia memberikan informasi kepada masyarakat. bahwa perlu apa yang mau pikir biar tidak itu apa yang ganggu-ganggu anak kecil itu apa juga? Perbuatannya kami... ulah kamu, nggak siapa lagi? Eh, itu ada anak kecil yang nangis, terus mengganggu apa? Terus juga ulah-ulah, ulahnya kamu yang mengganggu itu, ibu aku. bukan semacam perbuatan butuh oke terus cantik, bu. atau pekerjaannya selalu kembang gak usah taro menguaknya untuk saja buat masyarakat kenapa apa yang perlu dilakukan seperti itu dan harus membaca apa untuk menyampaikan masyarakat apa ini yang bisa saya sampaikan biar tidak terhindar dari disini jangan atau seperti yang akurat jahat Nah itu waktunya Kupunya kamu mengganggu orang puber nah, Kalau membuat jahat Kenapa orang puber kamu ganggu Orang ilang harus mengetahui Jadi pesan-pesan apa yang perlu disampaikan Untuk masyarakat sama yang maha puasa apa yang harus dilakukan buat, buat saya ada dan mungkin saya buka orang-orang karena -orang. ya, kamu tidak berani membuka pakai anak-anak bunga taruh bersiap loh entah iroh bagian yang tidak itu ya. saya anak-anak kecil itu yang berlalu tepatnya kayak apa bentuknya ibu, bersiul Terus takutnya sama batasannya? Anak kecil kan nggak tahu, katanya nangis mungkin tidak jawab mungkin bukan tugasnya. pak kali lagi ya untuk informasi untuk informasi kali ini coba saya tadinya ada yang datang ini nanti saya beli, beli lagi untuk informasi lebih lanjutnya nah, namanya siapa Mbak Hidwa? punya nama menda ya? ini? usahanya pintar, usahanya berapa usahanya? kemudian nanti saya cari lagi nih ini saya keluarkan dulu itu sahabat-sahabat semuanya jadi kesimpulannya tadi eh, pesan-pesannya biar enggak tadi mengganggu yang pertama Uh, wudhu lah, wudhu dulu. Terus mau melakukan tidur, jangan lupa baca doa, memohon sama yang di atas untuk uh, keselamatan biar tidak terganggu oleh cincin tadi. Begitu, semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua kami tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh